Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengganti resolusi pada monitor PC kalian atau mungkin bisa juga kalau kalian pakai laptop gitu ya layarnya biar kalian ganti resolusinya bisa gitu ya dan kayaknya basicnya sama aja gitu dan mungkin kalau kalian baru beli layar 4K misalnya dan setahu saya sih dan asumsi saya gitu walaupun saya sebenarnya nggak tahu sih tapi saya bilang setahu saya aja defaultnya gitu jadi 1920 kali 1080 tapi karena saya nggak tahu juga dan karena saya nggak punya sih sebenarnya untuk layar 4K jadi begitu dicolokin, saya nggak tahu resolusinya berapa gitu. Dan sebenarnya, untuk cara menggantinya gampang banget. Kalian cukup klik aja di desktop kalian, klik kanan gitu, dan kalian cukup cari yang namanya Nvidia Control Panel. Kalau nggak ada. Satu, kalian mungkin pakai VGA AMD. Yang kedua, mungkin kalian belum install driver, jadi ya, walaupun drivernya jadul gitu, itu masih ada gitu. NVIDIA Control Panel, tapi ya, saya sarankan kalian update aja untuk drivernya. Dan setelah diupdate, kalian bisa klik yang namanya NVIDIA Control Panel. Nah, setelah itu, kalian tungguin aja memang sedikit lama gitu untuk kebukanya dan wajar sih ya. Dan kalian bisa melihat di sini untuk resolutionnya di sini kalian bisa ganti langsung gitu ya untuk resolusinya apakah kalian mau 1680 belas delapan kali sepuluh lima apakah kalian mau ganti ke sepuluh delapan p gitu atau mungkin ini uh, kualitasnya ya kalau kalian mau pakai yang 2 k itu berarti 1440 p yang saya tahu dan untuk 4K itu 2160, kalau 8K itu 4 k itu dua kalau 8 k itu empat empat kalau nggak salah empat p ya 8 k dan kalian bisa ganti aja langsung gitu untuk resolusinya yang kalian pengenin. Kalau kalian pakai resolusinya 1920 x 1080, ini adalah 1080p. Dan kalau monitor kalian 4K, ya saya rasa sih bakal sayang aja sih kalau kalian monitor 4K pakai resolusi 1080p gitu. Dan ya... Yeah. Kayaknya sih bakal agak sedikit buram ya untuk teksnya, untuk ya pokoknya untuk kualitasnya kurang lah gitu. Dan kalian juga kalau misalnya mau mengganti untuk refresh rate-nya atau apa ya hertz-nya gitu ya, kalian bisa ganti dari 60 mungkin defaultnya ini 60 ya, setahu saya gitu. Kalau kalian lihat di YouTube juga itu defaultnya 60. Kalau monitor kalian support 120 atau 144, kalian bisa ganti di sini. Dan perbedaannya menurut saya nggak terlalu bisa dilihat gitu kalau memang kalian nggak uh, lihat pakai semacam ya pakai frame by frame gitu atau kalian pakai semacam alat khususnya kalau kalian pakai mata telanjang gitu itu nggak akan bisa kelihatan gitu dan ini ya, setelah itu kalian bisa ganti juga untuk refresh rate sekalian tapi kalau kalian enggak mau cuma pakai 60 ya terserah kalian gitu dan kalau refresh rate tinggi itu yang saya tahu sih bakal enak kalau dilihat menggunakan itu dan yang saya tahu sih untuk reverse cat tinggi itu enak kalau game kalian game FPS Kalau game TPS kayaknya nggak tahu juga sih ya bedanya Dan saya juga nggak tahu gitu apakah di TPS enak apakah di FPS memang jadi lebih enak Karena setahu saya kayak gitu dan banyak orang juga yang bilang Tapi saya memang belum pernah pegang langsung belum pernah lihat langsung gitu Perbedaannya apakah jadi lebih enak apakah jadi lebih nggak enak Nah setelah itu kalian bisa klik apply dan apply aja bebas gitu ya Dan ya udah gitu kalian jangan klik gitu dan kalian klik cancel karena itu nggak akan bisa gitu Dan ini ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan teks coaching, bye bye.